nggak bisa bercinta lagi Aku jadi kita tidak mampu melakukan lagi Sayang mengenakan Sampai kita masuk Sampai kita masuk Ada pembagian bil gratis Ada pembagian bil gratis Ada pembagian bil gratis Ada pembagian bil suruh melepaskan kutub kepala Pakai daun bawang Kuahnya mau aku minum juga kan Saya akan mengeluarkan pisau kecil Dari salah satu kutakan Aku juga yang minum sake. Okay. Masih ada sedikit Sepertinya saya mengeluarkan sebuah botol sake, tatakan untuk memanasinya dan beberapa cangkir dan kerupuk kacang dari salah satu peta kampus. Kota itu karena kardon ajaib Doraemon. Panasi sistem di microwave, saya kok mulai mencincang daun bawang, suruh menuang sake ke dalam tatakan dan memasukkannya ke dalam microwave. suruh menatap sayur. Apa? Rumah ini. Nggak, tinggal di sini saja. Nggak mungkin. Anak-anaknya Lengit sudah propors. Saluran pembuangan airnya macet Aku nggak mampu merawatnya sendirian. Mama mau ingin kembali ke sini kan? Mulai ini sudah berapa kali mama mau Tiga kali, kalau nggak salah. Lebih baik tinggal di sini saja terus. Jadi nggak akan pergi kemana-mana dia. Itu menurutku. Dia kan juga pernah tinggal di sini. Mamamu kelihatan senang waktu itu. Kamu juga maksudku. Aku membiarkan dia tidur di sini karena dia nggak mau pulang ya. Pernah suatu hari saat kamu nggak sedang di rumah, Mamak marah. Dia waktu itu berdiri di halaman. Jadi aku mengajaknya masuk, membersihkan kakinya yang belepotan tanah di kamar mandi. Lalu dia berkata maa merepotkan dan membingungkan baga. <tuh> Lalu dia bercerita padaku tentang palem yang pernah dia tanam di halaman. Tanaman itu terus-menerus tumbuh. Jadi dia nggak tahu harus berbuat apa. Jadi dia memberikannya pada para tetangga. Bunga wetiko yang biasanya menjalani pagar, dia bilang, eh namanya cantik, wetiko. Uh, dia bilang, kalau bunganya seperti krisan kecil dan saat malam terlihat seperti seekor macan ekornya mengembangkan ekornya di halaman. Halaman itu sekarang sudah nggak ada lagi. Setiap kali Papa kalah judi dia menjual tanah itu sedikit demi sedikit. Mama memang suka berkebun. Pada hari-hari bersalju terlihat bunga-bunga sangsang kue merah. Juga buah-buahan spare flower yang merah menyala, berkebaran di atas salju yang putih. Aku masih ingat bagaimana cantiknya itu. Tapi sekarang sudah gak ada lagi. Yang tersisa hanya sebidang tanah yang sekecil buku-buku. Kamu gak ingin merawat mamamu di sini? Kenapa aku harus merawatmu? Nah, kamu kan anaknya. Aku bukan anaknya. Lagi. Tapi kamu tetap anaknya. Bagaimana aku bisa merawatnya sendirian? Rumah ini juga sudah nggak ada lagi Ya, aku pengasuh Heh, kamu harus membayar dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan jasa pengasuh Bahkan kalau kamu punya asuransi nursing care sekalipun ngerti ngerti Jadi jangan dicampur Aku bisa patungan untuk membayarnya kalau mau Iya, atau aku akan benar-benar menusukku. Eh, jangan-jangan bilang Kita sudah memutuskan untuk berpisah, kita bukan keluarga lagi Iya Dan mamaku sudah menikah lagi setelah bercerai iya. Jadi dia juga bukan iya. keluarga lagi Itu. Jadi, jadinya aneh kan? Kenapa? Kenapa? Maksudku, kenapa kamu yang sudah bukan keluarga Kamu harus membiayai orang yang juga sudah bukan keluargaku? Kenapa tidak? Itu tidak akan yang mengharusmu <laughs> kamu membayar uang sewa saja sudah kesusahan eh, kosong enggak, aku akan membantumu, sungguh jangan bicara yang enggak-enggak kamu itu enggak tahu apa-apa apa, -apa. Tahu apa, -apa. Mau cerita. kamu juga enggak tahu apa-apa tentang aku misalnya, kamu tahu aku punya kakak perempuan tapi kamu belum pernah bertemu dengannya dan kamu pasti enggak ingat namanya kan Siapa namanya? Bagaimana jika ternyata aku nggak punya kakak perempuan? Bagaimana kalau semua yang aku ceritakan kepadamu hanya dusta belaka? Tujuh tahun kita hidup bersama, tapi kita nggak saling tahu. Aku tahu banyak hal tentang kamu. Misalnya apa, coba? Ada dua tael naga di tulang belikatmu. Di betis kananmu ada bagian yang botak karena kamu keseringan iseng mencabut tubuhnya hanya teringat dirimu yang di dalamnya ada bulunya, maksudku bukan yang fisik. Waktu kita pergi ke Isin, kita membeli lover kering di Gampok KG yang rasanya enak sekali. Gula-gula kafuku yang kita beli di sana rasanya juga enak. Uh, kita membeli sepasang sumpit yang serasi. Kita pergi ke pantai Izu juga, uh, ikan masnya enak. Kita beli ikan toko lasin dan asinan gurita botol Itu, itu cuma kita berdua yang tahu. Kita mau pisah, Aku malah ingat hal-hal kecil Yang sama sekali gak penting uh, uh, Kita tadi sedang membicarakan tentang mamamu Bukan tentang kita Kamu yang mau bicara ini Jika kamu mau Kamu bisa mengajaknya bersama Itu bukan urusanmu Maksudmu apa harus merawatnya Seperti aku merawat papa Sejak mama meninggalkan kami Akulah yang merawat papa dia jatuh sakit, lalu jadi gampang marah, dan suka membentakku. Semakin lama aku semakin gak peduli, dan akhirnya dia pun mati dengan meninggalkan hutang. Dan kamu menjual tanah warisan itu sedikit demi sedikit untuk menurmasinya, kan? Apa bedanya kamu dengan papamu, ya? Sama seperti gurita. Gurita yang memakan kaki-kakinya sendiri, kan? Dan kamu dulu juga ikut memakan kaki gurita itu, ya? Iya, e -e -e. Waktu itu... Memang aku lagi lupa. Kamu memberiku uang bulanan, tapi aku gak menghambur-hamburkannya. Aku memeriksa setiap selebaran yang diselipkan di koran, di supermarket A, luar das harganya dua mungkin lebih murah, di supermarket B, 6 bawang bomba harganya segini, tapi di supermarket C, yang di sebelah stasiun itu, 10 bawang bomba harganya segitu. Aku memeriksa semuanya. Dan aku mengantri agar dosa mendapatkan plastik pembungkusan yang dijual dengan harga khusus tiga kali coba pagi, sore, malam. Mereka hanya menjual satu buah pada setiap pembeli. Selama ini aku sudah berusaha menjadi bapak rumah tangga yang bijak, menghemat uang dengan baik. Sok banget sih kamu, itu sepele. Bukannya lebih baik kamu yang kerja? Aku gak punya waktu untuk kerja Terlalu sibuk menangani usaha rumah tangga Orang menganggap orang seperti kamu itu digolong eh, Seorang digolong gak akan belanja seefisien aku <laughs> Kamu pulang penuh keringat Membawa tas-tas plastik berlogo supermarket Dan para tetangga itu pasti berpikir Akulah yang ngomong Kamu juga sok rajin menjemur cucian di halaman Aku suka mencuci Dan kamu membersihkan debu dengan dengar terbuka lebar-lebar pamer sama para tetangga aku juga suka bersih-bersih eh jangan merumpi dengan ibu-ibu tetangga waktu buang sampah di depan ya eh, itu berguna mereka memberitahuku toko mana saja yang sedang obral dan sebagainya dan sebagainya hmm, mereka mengira aku seorang perempuan yang ceroboh kalau begitu kelihatannya kan memang demikian. selama ini aku yang kerja karena kamu nggak kerja selama ini kan gak jadi masalah eh hey, coba pikir baik-baik kenapa kita pisah karena kita sudah tidak cocok lagi. Kenapa? Kenapa? Kenapa? <laughs> aku sudah bilang kalau bilang kenapa itu sekali saja. Oke. Okay. Kenapa? <laughs> karena kamu kelamaan enggak kerja. Kamu selalu bilang, "Aku akan cari kerja, aku akan cari kerja." Tapi cuma ngomong doang. Tahu tahu sudah 3 tahun lebih luar biasa. Itu sepelekan soal yang besar. Ada alasan lain yang menyebabkan kita berpisah terdengar bunyi microwave yang selesai memanaskan saking. keluarkan tatakannya. sakingnya pasti sudah panas sekarang. aku kan gak akan tinggal di sini lagi. jadi kamu bisa mengajak mamamu tinggal di sini. jangan mulai lagi. suruh meluangkan sake untuk sayuko dan dirinya sendiri. kalau aku mengajaknya tinggal di sini. toshiko. Anak perempuan dari perkawinan keduanya akan kehilangan muka. Kenapa? kenapa Aku ingin tahu saja. Toshiko bilang padaku, kalau Mama sering memukulnya. Jadi dia masih, tapi dia masih saja merawat Mama tiap hari ini. Rasanya tentu seperti di neraka. Aku mengunjungi mereka beberapa kali dan tangan Mama selalu terikat karena dia suka menyobek kain dan dia memakai popok dan makannya ikan panggang, sayuran bercuka, apapun yang bisa dicampur dengan nasi dan ditaburi bubuk obat Kamu diam saja Aku bisa bilang apa? Mama memegang tanganku dengan tangannya yang terikat, memanggil namaku Sayo... Sayo... Dia masih dapat mengingat dengan baik apa yang terjadi di masa lalu saat dia muda yang merawat Mama sekian lama. masa baru sekarang aku, aku harus bilang apa? Kami berdua sama-sama susah karena ulah Mama. terus sih kok pernah kelihatan gembira saat melihatku. Jadi, jadi aku merasa seperti, seperti punya duri di ujung jari jariku, menyakitkan Apa kamu menyimpan dendam karena Mamamu meninggalkanmu itu sebabnya kamu nggak ingin mengajak Nadila di sini kan? Kan bukan itu. Kadang-kadang kamu itu seperti itu. Kamu bisa menyimpan dendam dalam waktu yang sangat lama. Enggak. Iya. Dendam seperti apa yang kamu simpan? Kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Kita kan akan berpisah, jadi katakan apa adanya. Enggak. Jangan begitu Enggak. Jangan begitu Mau tambah lagi sakenya? Ya, aku mau pakai wangku sendiri nah, Suruh menuangkan saken ke gelas sayurku Jadi... Apa? Katakan saja Aku... Aku sebenarnya tak selingkuh Aku terlalu sibuk untuk bisa selingkuh kamu kadang-kadang pulang -kadang larut malam. Kurang sekali-kali butuh hubungan. Aku terburung di dalam rumah sebagai bapak rumah tangga. Selalu hari Selasa. Kebetulan saja, kadang-kadang bukan Selasa. Selalu di hari Selasa? Aku mencatatnya di buku gigaku. Saya kau mengeluarkan agendanya dari salah satu petakan. Tepat-tepat, seperti itulah yang tadi aku maksudkan dengan menyimpan dendam. Di bulan November tanggal 7, 14, dan 28. Di bulan Desember tanggal 5, dua karena hari Selasa itu hari diskon. Apa hubungannya antara hari diskon dan kepulangan pada jam tiga atau empat ini hari? Selasa adalah hari diskon. Jadi aku bolak-balik dari rumah ke supermarket, rumah supermarket, dan di ujung hari aku merasa sia-sia. Rasanya seperti aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya aku lakukan? sendiri Dengarkan sampai selesai. Aku menunggumu pulang. Aku nggak menyalakan pemanas untuk menghemat uang. Aku menunggumu di dalam rumah yang dingin dan gelap dan lama-lama. Nyalakan saja pemanasnya. Dengarkan sampai selesai. Lekas cari kerja ya sekarang, ayo Jika aku terus menurusan seperti ini, aku akan jadi pecundang. Akan jadi pecundang. Dan aku nggak akan bisa hidup normal lagi seharusnya aku tidak bergantung pada dirimu selamanya tapi aku gak mampu mengambil keputusan aku teringat hal-hal yang menyiksa seperti ah kamu mungkin gak percaya tapi jika aku gak bisa memenuhi target penjualan bosku akan menyuruhku set up 100 kali atau push up 100 kali seperti di olahraga saat aku dipindah dari bagian penjualan ke bagian administrasi aku disuruh bersih-bersih kantor itu seperti Allah, Allah. Dan akulah korbannya Aku mendapat serangan sakit kepala Dan dengan alasan itulah Aku minta izin beberapa hari Tapi Jika aku menolak tugas yang diserahkan kepada kita Mereka punya alasan Untuk memecat kita Jadi pada saat itu aku berpikir Kalau aku kehil akan kehilangan pekerjaan Jika aku mengatakan Aku tidak ingin melakukan banyak jadi aku melakukan tugas bersih-bersih itu Dengan sungguh-sungguh Tapi mereka dengan kurang ajarnya Mengeluh bahwa aku membuang sampah Tidak pada tempatnya dan sebagainya Dan sebagainya Aku diam saja aku Datang pekerja lain Mungkin dia juga sedang emosi Karena disuruh-suruh bersih terus Tiba-tiba saja Dia melempar aku dengan sesuatu eh, Tapi malah aku yang dituju Membuat kerusuhan dan aku pun ditekan nggak pernah cerita padaku sebelum ini karena ketua aku diusir dari asrama nggak punya tempat tinggal nggak punya tabungan lalu kamu menawarkan untuk tinggal di sini kedengarannya tidak menyenangkan aku pergi ke biro tenaga ada kerja tapi aku kan nggak punya keahlian apa-apa jadi lamaranku ditolak aku juga mendatangi lowongan-lowongan yang diiklankan di koran-koran tapi lagi-lagi aku ditolak Aku makin tidak percaya diri. Aku kehilangan rasa percaya diriku. Oke, jadi kamu pergi minum-minum untuk menghilangkan stres. Ya, sekarang kamu mengerti kan? Enggak, enggak ngerti. Kenapa? Kenapa? Dengarannya itu hanya alasan kamu saja supaya nggak kerja. <tuh> kamu kan sama sekali nggak punya penyakit. Tubuhmu juga masih kekar. Aku itu lebih ragu dari yang kelihatannya. Perutku juga gampang mules <tuh> Jika setelah kamu benar-benar gak punya uang dan sangat terdesak Sebenarnya ada banyak pekerjaan di luar sana Asal kamu gak minta gaji yang besar Kamu gak ngerti lupa <tuh> batinmu Ini sungguh-sungguh trauma Kamu berhenti bercinta denganku karena trauma batinmu? Apa? Kita ini dua orang yang berbeda. Aku nggak ngerti apa yang kamu pikirkan kalau kamu nggak bilang apa-apa. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan anak-anak Oke... Oke, okay, katakan saja. Ah, aku nggak bisa menjelaskannya dengan kata-kata yang baik. Kamu mau minum lagi? Ya. aku yang sakit itu dengan wangku sendiri.